sama aku bikin itu ya, uh, giveaway tanya jawab di Facebook atau apa gitu kan. Terus banyak sekali yang kasih komentar. Sebenarnya komentarnya semuanya bagus, tapi aku mau pilih beberapa gitu kan, yang benar-benar mewakili tentang pertanyaan seputar aku bekerja di Taiwan. Jadi kan dari dulu juga pengen banget bikin tanya jawab seperti ini, cuma waktunya emang nggak sempet. Nah, hasil kemarin belum lama aku udah bikin give-nya Dan Alhamdulillah udah diumumin juga ya Jadi ini aku mau bahas apa aja sih yang mereka tanyakan Dan insya Allah aku bakalan jawab satu persatu ya Nah ini aku mau jawab pertanyaan dari Bunda Yuliana Al-Fazri ya Karena dia juara satu juga sama ini ya ada Bunda Deanisa Oke pertanyaannya seperti ini. Salam kenal dari saya yang mau saya tanyakan, sebelum bunda ke sana butuh berapa lama sih bunda belajar bahasa asingnya? Kedua, bekerja di negeri orang dan jauh dari keluarga pastinya nggak mudah buat bunda. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara bunda untuk menguatkan semua orang terutama anak bunda? Dan ada lagi pertanyaannya gunakan sering tuh bikin channel youtube Itu bikinnya saat jam istirahat bunda Apa bunda khusus minta izin untuk buat channel bun Nah terus ini ada lagi Oke aku jawab satu persatu dulu ya Jadi pertanyaannya ada sekitar 6 ya Nah yang pertama pertanyaannya Sebelum bunda ke sana butuh berapa lama sih bun belajar bahasa asingnya Jadi gini teman-teman untuk belajar bahasa asing, kita kan di sana ada tempat khusus ya BLKLN Di sana, atau kita biasa sebutnya penampungan Ini kita setiap hari belajar dan handphonenya itu kita kumpulkan Biasanya Sabtu Minggu baru bisa pegang handphone Jadi benar-benar kita tuh fokus ya. Sabtu juga kadang cuma setengah hari tapi kalau minggu itu full, jadi kita benar-benar fokus. Walaupun sebenarnya kalau untuk bahasa sendiri kita bisanya itu pas udah di sini. Kalau masih di sana kan masih kita kepikiran keluarga, anak, atau apa aja gitu, jadi belum terlalu nyantol ya. Tapi alhamdulillah karena udah kebiasaan sehari-hari kita bicara, akhirnya bisa sendiri. Walaupun kalau menurut saya pribadi itu belum terlalu mahir guys. Oke, dan untuk pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan, bekerja di negara orang dan jauh dari keluarga pastinya nggak mudah. Yang saya mau tanyakan bagaimana cara bunda untuk menguatkan semua orang, terutama anak. <laughs> Kalau untuk bahas ini ya, soal keluarga. Okay, cara menguatkannya kita harus setiap hari itu harus selalu apa ya ada komunikasi buat keluarga. Jadi jangan sampai sesibuk apapun kita harus punya waktu. Apalagi kita punya anak ya. Waktu itu Hafid masih umur satu tahun alhamdulillah setiap hari aku boleh megang HP. Jadi kalau udah waktunya santai aku bisa telepon. Ya untuk menguatnya sesuai dengan ini aja tujuan kita dari awal gitu kan pengen sukses, pengen ada perubahan. Ya pokoknya semangat. Oke, kalau untuk bikin konten atau channel itu, aku biasanya kalau waktu santai, kalau untuk keluarga majikan sendiri sebenarnya ya mereka nggak tahu sih. Cuma tahu hobinya aku, lomba ikut-ikutan lomba video atau apa mereka tahu. Nah, jadi, aku cuma memanfaatkan waktu luang, Alhamdulillah, di sini aku udah mulai bisa buat video atau apa gitu kan. Nah lanjut lagi ada pertanyaan Seumpama kontrak Bunda udah habis Apa ada kepikiran untuk kembali lagi ke sini ya Ke Taiwan Jujur, jawab jujur dari hati Sebenarnya aku tuh udah pengen pulang Dan kalau dari hati mah aku udah nggak pengen pergi jauh lagi Karena tujuan aku Alhamdulillah udah tercapai Walaupun belum maksimal Intinya aku pengen cepet kumpul bersama keluarga Dan ini ada pertanyaan terakhir Cita-cita yang belum terwujud di tahun ini Pengen cepet lihat rumah finishing fokus nabung biar bisa buat modal dan buat masa depan anak nanti oke, okay? terima kasih bunda Nah guys sekarang aku mau lanjut di pertanyaan dari Bunda Deyanisa Ayu Assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Saya mau tanya, Taiwan itu gimana? Seperti apa ya Bun? Orangnya juga gimana? Apa sama seperti orang-orang kita di Indonesia? Dan juga kerjaan Bunda di sana apa? Udah berapa lama sampai bisa bikin rumah gitu kan? Satu lagi yang mau saya tanyakan. Satu lagi yang mau saya tanyakan, Bunda kalau lihat berita di TV, TKW ada yang diperlakukan tidak pantas. Ada yang disiksa bahkan uh, ya gitulah apa itu bener adanya. Kalau lihat di TikTok sepertinya banyak banget warga Indonesia yang kerja di sana dan sepertinya mereka baik baik saja menikmati kehidupan Oke aku jawab ya uh, begini, pastinya Indonesia sama di sini pasti beda ya. Apalagi mayoritasnya, mayoritas mereka itu non Muslim dan semuanya juga walaupun kita satu negara pasti adalah perbedaan perbedaan. Aku nggak bisa jelasin banyak hal karena aku juga belum terlalu mengenal lebih lebih luas lagi, oke. Okay? Pokoknya ya berbeda. Nah, tapi intinya mereka juga baik kok. Welcome sama kita. Kalau kitanya itu jujur, kerjanya sekatan, baik, dan yang pasti tetap prioritaskan pasien yang kita jaga. Berapa lama aku kerja di sini sampai bisa bikin rumah? Oke, sebenarnya kalau dihitung aku udah 3 tahun setengah ya. Jadi kalau nyampe Juni, nyampe Juni 2021, kalau nyampe Juni 2021, aku di sini udah 4 tahun guys. ya Jadi aku udah 4 tahun. Ee, kalau untuk sampai bikin rumah, <laughs> Alhamdulillah jadi kita tuh kerja di Taiwan kan ada masa potongan, masa potongan selama 9 bulan. Pokoknya aku kurang lebih setahun itu anggaplah uangnya kita udah buat ini itu ya, jangan dihitung Jadi aku mulai nabung dari pertengahan 2019. Itu ya nabung sebisanya lah. Berapapun tiap bulan aku nabung buat beli material. Dan Alhamdulillah, kemarin baru bisa terwujud, bisa bikin bangun rumah walaupun belum sampai finishing. Sebenarnya kalau suami sendiri mintanya, kalau nanti aku pulang baru bisa bikin atau apa ya, jangan cepat cepet katanya. Tapi uh, kalau apa ya menurut aku kalau di nanti-nanti itu kan pasti ada aja kebutuhan apalagi kita kerja tuh butuh semangat sekarang kan udah lihat rumahnya terbangun kayak gitu udah alhamdulillah seneng gitu kerjanya juga jadi tambah semangat jadi kita bisa buktikan kalau kita pergi jauh pun kita nggak sia-sia gitu loh okay? nah untuk ini pertanyaan terakhir katanya kan banyak ya di berita TV begini begitu yang Oh yang tidak pantas atau apa Alhamdulillah aku sendiri bertemu Dengan orang-orang yang sangat baik Mereka itu sangat sopan Gak pernah yang gimana ya Balik lagi ke sebenarnya Kita ya, masing-masing kita Menyikapi uh, Bos kita, atasan kita Bagaimana cara tutur kata Dalam berpakaian Dalam, dalam berpenampilan Dan pokoknya kita tuh harus sadar diri, kalau kita kan sini bekerja gitu kan, Alhamdulillah selama ini baik-baik aja, nggak pernah ada masalah apapun, thank you pokoknya oh, kita harus ambilnya positifnya ya kalau masalah yang ada yang negatif gini gitu, balik lagi ke nasib mereka masing masing ya kita doakan semoga semuanya para pejuang devisa yang ingin sukses, bisa pulang ke rumah, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bisa tercapai impian mereka kami. Guys, ini ada pertanyaan dari Bunda Rahayu Bagaimana Bunda bisa memutuskan untuk pergi ke negeri orang demi sebuah harapan dan impian Harus meninggalkan keluarga di tanah air Mungkin kalau secara emosional itu tidak gampang ya Bun. Tapi demi niat dan tekad, Bunda tawakal menerima takdir yang Allah berikan Dan bagaimana cara untuk memberi pengertian kepada anak agar tidak memberi respon negatif terhadap bunda pergi bukan untuk meninggalkan pergi untuk masa depan mereka juga bagus banget oke okay. aku ini ya, aku jawab ya uh, awalnya awalnya gini, jadi aku sama suami sebenarnya kan dari keluar sekolah gitu ya dari keluar SMA, kita tuh udah kerja uh, aku kenal dia dari 2007, udah lama juga dari masih SMA Walaupun dia Jawa Tengah, aku Jawa Barat, tapi sudah takdir, alhamdulillah. Jadi pacaran, sampai nikah, sampai punya anak, ya kita udah, udah takdir Allah. Hmm, dan waktu itu kan namanya kita merantau, kita cuma bisa ngekos gitu kan, atau ngontrak juga dalam satu kotak itu ya satu petak. Kita mikir bertahun-tahun kita kerja dari 2007 ya, punya pertengahan 2000 8. Sampai sebelum aku berangkat Berarti 2016 mungkin ya Kurang lebih 2015-2016 lah Kok aku mikir Masa sih tiap bulan kita harus Bayar kosan terus, bayar kontrakan gitu kan? Masa sih harus gini-gini terus, nggak ada perubahan. Kita tuh bukannya diem ya? Suami juga udah kerja jadi karyawan tetap. Ya udah kurang lebih tujuh tahun, empat delapan tahun kerja. <coughs> Saya juga kerja. Kita sama-sama punya penghasilan. Tapi namanya kita kan pasti punya impian, pengen punya rumah walaupun sederhana minimalis, tapi bisa ditinggali untuk keluarga kecil kita kelak gitu kan? Nah maka dari itu. Aku juga nggak tahu mungkin nih udah jalan Allah ya Udah itu garis Allah aku harus meninggalkan di saat anak aku masih usia satu tahun Kalau boleh milih mungkin mendingan aku waktu masih single dong Belum nikah atau pas masih belum punya anak gitu ya Kita pergi jauh atau kemana Tapi namanya hati kan belum tergerak Belum ada kepikiran gimana yang penting waktu dulu kan bisa nabung, bisa nyenengin keluarga gitu nah akhirnya aku izin sama suami, alhamdulillah dikasih restu izin sama keluarga juga dan semuanya alhamdulillah dimudahkan walaupun ya pasti ada aja ya ujiannya <gifat> ujian sebelum berangkat ke sini tuh masya allah pokoknya luar biasa alhamdulillah sekarang aku udah bisa metik hasilnya dari perjuangan itu uh, ini ya Bagaimana cara memberikan pengertian untuk anak agar tidak memberi respon negatif? Alhamdulillah selama ini hampir 4 tahun aku di sini karena setiap hari aku selalu komunikasi sama suami. Setiap hari aku selalu minta untuk video call dan suami juga selalu kirim foto, video, apapun aktivitas anak aku semuanya dia kirim. Alhamdulillah jadi dia tuh tahu ya, anak aku tuh tahu bundanya di mana. Waktu itu sih sempet kok oh ya Bunda nggak pulang-pulang sih ya. Kapan Bunda pulang? Iseng. <guluh> sedih, sedih banget. Tapi gimana ya? E, nanti ya, Bunda lagi ngumpulin uang dulu. Nanti Bunda pulang ya dek. gitu kan. E, Alhamdulillah. Jadi dia tahu gitu kan. Bunda kerja jauh, lagi nyari uang. Pokoknya semangat. Kalian yang kumpul dengan keluarga manfaatkan waktunya dengan baik. Karena nasib orang rantau itu kalau udah rindu, kangen sama keluarga apalagi punya anak <laughs> Aku gak bisa jelasin Mungkin selama ini kalian lihat aku kan happy, selalu ceria Ya untuk penyemangat diri aja Kita gak boleh ngeluh, ngeluh cukup sama Allah Sama keluarga terutama suami yang bisa menguatkan Pokoknya selalu minta doa restu sama siapapun keluarga kita Agar kita dimudahkan, diberikan kelancaran dan sukses Kita pulang nanti ke tanah air kasih. Halo, lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bunda Nurhasana, Amin, anak Soleh, Amin, Amin, Arabella, alamin Terima kasih Bunda. Aku mau tanya Bun. Eldras sama suami kan pasti banyak permasalahannya ya Bun. Kadang ada curiga, khawatir, dan kadang ada rasa tidak percaya. Nah, yang saya pertanyakan, gimana biar rasa curiga, khawatir, dan rasa tidak percaya itu membuat kita yakin kalau memang benar yang di sana itu baik-baik aja mohon jawabannya, soalnya saya baru LDR tiga bulan tapi banyak omongan tetangga yang aneh-aneh. -ane. Terima kasih. Oke, okay. um, mau jawab ya Bunda Nandur Hasana. Jadi kita membangun hubungan itu berdasarkan komitmen ya. Apalagi kita ingin pergi jauh LDR. Aku udah ngerasin LDR dari masa pacaran, dari pas sudah nikah juga. Karena aku kan pas hamil juga pulang ke Cirebon dan kita bener-bener. Udah sering banget LDR, apalagi sekarang ya, dalam waktu yang cukup lama, beda negara. Itu yang pertama ya, untuk menjaga hubungan tetap aman, tetap romantis, tetap langgeng Kita tuh harus selalu komunikasi. Aku selalu bilang sama suami, sesibuk apapun. Padahal kalau di Indonesia kan mau tidur ya nyenyak mau apa gitu kan, terserah ya. Pasti lebih banyak santainya dibanding kita yang... Ada kontrak sama orang gitu ya, tidur aja kadang ada waktunya, waktunya tidur, waktunya kita santai, kadang susah di Indonesia santai mau telepon kitanya masih sibuk. Nah itu pokoknya sesibuk apapun aku selalu bilang, gak bisa telepon, gak bisa video, tolong selalu SMS. ya walaupun cuma satu kali masih tahu gitu kan apa kabar atau apa pokoknya tiap hari syukur-syukur setiap saat tuh selalu ada mau jualan, mau setiap pagi, mau istirahat itu sebagai penyemangat dan alhamdulillah untuk aku menghilangkan rasa khawatir curiga yang aneh-aneh aku selalu berdoa, selalu berdoa semoga hubungan aku tuh selalu langgeng tidak pernah ada masalah apapun jadi kita tuh saling mendoakan ya kita pokoknya selain komunikasi, pokoknya kepercayaan itu penting banget. udah komitmen kita berdua. kalau ada salah satu yang sudah melanggar, gitu kan, ya udah. mau gimana lagi dan kita pasrahkan sama allah karena jodoh mau terjadi semuanya udah allah yang atur. Alhamdulillah sampai sekarang Hampir tiap hari Bukan hampir tiap hari Emang setiap hari Aku tuh selalu komunikasi Mungkin kalau orang lain bosen kan ya. Alhamdulillah nggak pernah ada rasa bosen Selalu berdoa Jangan pernah ada uh, Hilang rasa atau apapun Sama suami Sama keluarga Jadi tiap hari aku tuh selalu ya Kadang aku yang duluan gitu kan kabar Atau apa Pokoknya sekedar Komunikasi Hingga saat ini pun Udah tahu kesibukan masing-masing waktu istirahat waktu sibuk semuanya aku udah tahu sama suami jadi kita bisa atur waktu sebaik mungkin saat kita bisa lepon okay? Oke okay, terima kasih. Halo guys, nah ini ada pertanyaan dari Bunda Asri Vanessa. Assalamualaikum Bunda Helen, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya uh, <laughs> penasaran banget ya sering banget nanya tapi aku belum sempat jawab ya. Uh, kan Bunda Helen kerja di Taiwan sebagai perawat lansia ya atau kakek. Yang saya tanyakan segala sesuatu tentang kakek adalah urusan Bunda Helen. Yang bikin saya penasaran apa ke Bunda sendiri yang mandiin terus kalau Kakek itu ya berat punya berarti bunda juga pengen membersihkannya semangat bunda semoga Allah semoga segala urusan usaha bunda diridhoi Allah swt. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih bunda asri. Jadi ya aku mau jawab. Jadi di Taiwan itu sebenarnya prioritas pertama pekerjaan kita itu sebagai perawat lansia orang sakit jadi untuk pekerjaan kayak PRT bers bersih rumah itu nomor sekian ya. kadang kita ya inisiatif sendiri walaupun kita nggak disuruh untuk nyuci baju atau untuknya kita inisiatif lah nggak mungkin kan kita diamin aja rumah kotor atau apa gitu kan jadi harus bener-bener inisiatif dan itu emang selalu tugas utama yaitu eh, mandiin ganti baju semuanya minum susu, minum obat apalagi kalau yang pasiennya parah dulu kan pasien aku emang parah ya sampai ada sedot dahak ada yang setiap hari aku bokong-bokong setiap hari jalan-jalan pakai kursi roda pokoknya udah aku udah keliling-keliling ya udah aku rasain dan aku tuh orangnya nggak pernah nolak job apapun pekerjaan aku aku selalu oke okay. aku mau tahu semua pekerjaan merawat lansia itu seperti apa walaupun sebenarnya kan kita tuh Nggak ada pengalaman, tapi dari belajar kita jadinya bisa, karena suatu saat siapa tahu nanti kita kan bisa dipraktekkan untuk keluarga kita, terutama menjaga orang tua kita kelak ya. Gitu. Semoga Bunda Asri paham ya, pokoknya semuanya emang saya yang melakukannya, kecuali kadang ada yang nggak sanggup mengangkat pasien yang berat, biasanya dibantu. Atau kadang kan kursi yang buat mandi itunya gak ada pengaman, kita butuh dua orang. Ya, sebenarnya aku ada taytai, dia yang ikutan bantu karena emang kursi buat mandinya itu gak ada pengaman. Jadi, tata yang ngucurin air, nyiramin air, aku yang mandiin kakek itu. Lanjut lagi, tapi aku gak bisa, kayaknya gak, gak bisa ini ya, semuanya dijawab Karena waktunya juga aku udah sore udah mau pulang Ini aku lanjut, pertanyaan dari Bunda Fitri Lafikne Pertanyaanku selama Bunda merantau di negeri orang, selain jadi seorang caregiver Apakah Bunda pernah punya pengalaman kerja yang lain atau hanya sebagai perawat nansia aja Selama ini kan Bunda pindah-pindah tempat kerja Apakah pernah ada pengalaman kerja yang lainnya? <coughs> Gimana sih cara Bunda bagi waktu untuk jadi Youtuber dan menjadi caregiver? Apakah menjadi Youtuber tidak mengganggu pekerjaan Bunda selama ini? <laughs> Oke, okay, jadi eh, selama di sini ya aku cuma kerjanya sebagai perawat lansia aja. Kalau ke Taiwan itu ada juga yang jobnya di pabrik. Terus, kadang ada juga yang majikannya punya restoran, punya kebun, macam-macam. Tapi sebenarnya tugas pertama kita itu adalah jaga lansia, ada juga yang fokus jaga anak. Sesuai pengalamannya ya Jadi kalau kita nggak bisa Jangan langsung nolak, jalanin dulu Tapi yang penting mah pertama itu ada orang sakit Yang kita jaga Karena kalau di luar itu itu sudah melanggar Misalkan kita nyampe di sini Nggak ada orang sakit Kita disuruhnya bersih-bersih 24 jam atau gimana itu sebenarnya udah melanggar ya Karena melanggar peraturan Cukup kita di sini kan jaga Jaga lansia, jaga orang sakit uh, Iya, aku pindah-pindah terus Pindah-pindah tempat kerja terus Karena bukan bukan aku yang gak mau Dikarenakan kadang pasiennya ada yang meninggal Ada juga pasien yang benar-benar berat Kita jaga sampai kita kurang istirahat Sehingga dari pihak keluarga majikan sendiri itu Mengikhlaskan kita gitu kan Mereka sendiri yang menjaga Akhirnya mau nggak mau karena nggak ada masalah ya kita balik ke agensi tapi kan kita langsung dicarikan pekerjaan karena emang bukan masalahnya kita bukan ada kesalahan gitu kan karena emang sebenarnya kita juga butuh istirahat di sini kita bukan robot jadi dari bos sendiri pernah waktu itu aku jaga nenek yang ada sedot dahak di sini ini di lubang ya akhirnya di lubang jadi setiap saat dia tuh batuk selalu keluar gitunya ya. Air liurnya mau nggak mau aku harus sedot. Setiap hari aku bersihin. Ya jadi setiap hari aku bersihin. Jadi uh, aku kurang istirahat gitu. Jadi aku musulin, aku pengen pindah. Alhamdulillah jadinya ya seperti ini, kadang ada juga jaga nenek baru berapa bulan. Dia alhamdulillah nenek sehat, yang tadinya pakai selang kencing, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain, udah bisa jalan, udah bisa mandiri, mandi sendiri semuanya. Jadi katanya udah nggak perlu lagi dijaga, akhirnya balik lagi ke agensi, kita pindah cari yang baru, tapi nggak pernah lama. Alhamdulillah, kasih jadi apapun pekerjaannya bukan kita yang pengen pindah ini nggak cocok langsung pindah nggak selama ini aku nggak pernah loh minta yang baru kerja gini seberat apapun pekerjaan aku Oke aja aku jalanin Thank you. Uh, bagi waktunya Alhamdulillah kalau untuk jadi youtuber mengganggu pekerjaan itu nggak ya nggak mengganggu jadi kita cari-cari waktu ketika istirahat santai kita izin, atau pas kebetulan lagi beli makanan di luar, jadi sekalian ngevlog. Terus, kalau pas santai baru bisa edit-edit, jadi bukan mengganggu pas lagi kita kerja. Karena kita juga sadar diri, apalagi di kamar aku banyak, loh, ada CCTV-nya di ruang tamu, di dapur, jadi itu tetap aku tetap utamakan pekerjaan. Jadi, cari waktunya ya pas saat ruang aja. Makasih. Halo ini ada pertanyaan dari Bunda Faridatul Mutmainah Bismillahirrahmanirrahim Bolehkah saya bertanya? Boleh. Kenapa Kak Helen bisa memilih pekerjaan di Taiwan Harus di luar negeri Padahal suaminya sudah bisa dibilang Memiliki pekerjaan yang lumayan makan Atau berpenghasilan di atas standar tetap Kenapa Kak Helen lebih memilih berjuang di negeri orang Apa yang motivasi Kak Helen harus berhijrah harus berhijrah ke negeri orang lain sampai merelakan tidak bersama keluarga besarnya. Oke, pertanyaan Pertamanya kenapa bisa memilih kerjaan di Taiwan atau di luar negeri? Pokoknya, <tuh> aku seperti pertanyaan sebelumnya ya. Aku sama suami itu bukan nganggur, jadi emang kita sama-sama udah bekerja. Tapi tahu sendiri, kan, penghasilan kita di sana ya, di tanah air kita, uh, apalagi bukan di kota gitu ya, bukan di Jakarta apalagi ya penghasilannya masih cukup buat sehari-hari aja buat makan, buat bayar kosan uh, walaupun ada sisa ya paling berapa walaupun kita berdua bekerja ya kita kan pengen gitu punya rumah sendiri atau apa jadi itunya niat awal aku ya karena emang pengen punya rumah jadi aku memutuskan untuk pergi kerja kebetulan ya waktu itu yang lagi ramai di Taiwan alhamdulillah emang cocok di sini dibandingkan apa ya belum belum ada kepikiran pengen kerja di mana gitu waktu itu karena banyak temen juga temen saudara yang kerja di Taiwan akhirnya aku ikutan ke sini alhamdulillah kalau suami suami emang udah udah jadi karyawan tetap tapi semenjak aku memutuskan kerja di sini beliau memutuskan untuk Rishen dikarenakan dia ingin menjaga Hafiz ya dia nggak mau Hafiz dititipkan ke neneknya kakeknya yang di Cirebon atau di Tegal atau di orang tuanya dia pengen bener-bener menjaga -bener sendiri Ngurus sendiri, dia bilangnya, "Masa sih bundanya nggak ada?" Terus ayahnya juga fokus kerja, kasihan gitu, kurang kasih sayangnya. Pokoknya terima kasih banyak buat suami aku. Makasih udah menggantikan posisi aku sebagai seorang ibu. Terima kasih atas kesabarannya, pastinya aku kalian yang punya anak pasti tahu sendiri ngurus dari umur satu tahun ya. Semuanya dari ngasih minum susu, ganti popok, mandiin, suami aku semuanya. Kecuali beliau mau jualan baru nitipin ke adiknya atau orang tuanya. Karena sekarang suami aku milihnya jualan, yaitu jualan keliling pakai motor biar setiap saat bisa pulang lihat anaknya. Biasanya sih dua jam sekali atau jam-jam sekolah. Dia jualan 2 jam tiga jam baru pulang nanti nengokin Hafiz kasih minum susu waktu pas umur 1-2 tahun kan pasti aktif banget ya pokoknya aku ucapin banyak terima kasih untuk Sami aku semangat kita pasti bakalan bertemu lagi Oke, di Taiwan yang mayoritasnya agama lain atau bukan Islam, bagaimana pengalaman awal harus beradaptasi dengan lingkungan yang notabene -nya tidak agamis? Menjumpai makanan yang tidak halal untuk dikonsumsi hmm, Oke, okay. jadi kita sebelum berangkat ke Taiwan kan ada pelajaran ya Ada pelajaran, ada prakteknya <tuh> Apa saja mayoritas makanan Ataupun perbedaan orang Taiwan Jadi kita tuh benar-benar mempelajarinya Jangan sampai pas udah nyampe Taiwan kita kaget gini, kita tidak tahu, itu kita tidak tahu Jadi kita ya udah, udah menerima konsekuensinya di Taiwan itu seperti apa? Dalam masakan yang tidak halal atau apa ya Kita udah dijelaskan, Alhamdulillah ya Jujur, dari pertama kali datang ke Taiwan Selalu bertemu dengan orang baik Boleh makan eh, Terserah kita gitu kan Masak sendiri, beli bahan sendiri ke pasar Dan aku pun juga boleh pakai prudum, boleh sholat Balik lagi sih Ke eh, rejeki masing-masing ya Nasibnya masing-masing Karena ada juga yang Majikannya nggak boleh pakai kerudung, nggak boleh sholat, makan juga kadang mereka yang udah sediain. Waalaikum alam, kita tetap berdoa. Kita udah tahu di sini mayoritasnya non Islam, jadi kita harus pinter-pinter aja beli makanan juga harus banyak ngomong ya, banyak tanya. Ini ada campuran daging babinya atau tidak gitu. Kalau untuk halal haram, balik lagi ke diri masing-masing Bismillah aja. Okay sudah berapa lama di Taiwan apa tidak was was yang di rumah bagaimana kan kalian tetap menjaga keharmonisan keharmonisan dan kesetiaan dengan hubungan LDR apa nggak was was sekarang kan di Indo zamannya pelakon maaf sekedarnya oke terima kasih kalau untuk ini ya, aku udah jawab tadi ya. Udah tiga tahun setengah, hampir 4 tahun. Jadi aku hampir empat tahun di sini. Kalau untuk hubungan, Insya Allah udah dari hati kita udah komitmen. Kita harus benar-benar jaga kepercayaan masing-masing, pengertian, perhatian pokoknya. Itu kunci utama hubungan. Kalau untuk uh, kadang ada marah atau ngambek itu tidak namanya hubungan pasti ada aja nah, misalkan gak ada kabar, bentar, marahan ya. Namanya itu alhamdulillah nggak pernah lama sih. Jadi hubungannya dibawa santai aja. Oke, kalau untuk kelas enggak hanya di Indonesia ya, di sini juga banyak. Tapi terima kasih. Nah ini lanjut dari Ini lanjut ada pertanyaan dari Putri Agifa Dari Bunda Putri Agifah Gunawan Bun mau tanya selain bikin konten di Youtube Apa saja yang Bunda lakukan untuk mengisi waktu luang Bunda setelah bekerja Sejak kapan Bunda mulai menggeluti bikin dunia Youtube Kalau liburan tempat mana eh, Kalau liburan tempat mana favorit Bunda berkumpul sama teman-teman selama di Taiwan olahan menu apa dari masakan indonesia yang bunda kangenin dan bahannya juga agak sulit didapat di taiwan terima kasih oke okay. jadi pertanyaannya untuk mengisi luang setelah bekerja karena sekarang kan lagi fokus jalanin channel aku jadi aku fokusnya itu kadang ya edit-edit video Terus suka nulis-nulis juga bikin cerpen novel. Terus apa ya, ikut-ikutan kuis atau ada informasi apapun itu ya? Yaitu aktivitasnya. <guluh> uh, kalau menggeluti dunia YouTube, akun aku sendiri sebenarnya dari 2017, tapi waktu itu cuma sekedar nonton-nontonnya aja. <guluh> Belum sempet bikin pengen ada channel gitu kan, lama-lama ya, untuk mengisi waktu luang. Karena sebelum-sebelumnya ya, sebelum di bos yang ini, emang aku tuh kerjaannya lumayan, lumayan sibuk banget. Yaudah, itu aja pertanyaannya, teman-teman. Terima kasih yang udah nemenin. Semoga kalian sehat selalu, doa terbaik juga untuk kalian. Terima kasih semuanya, nah, ditunggu challenge-challenge berikutnya. Semoga kedepannya depannya, challenge-nya tambah rame, tambah semangat. Dan kalian tetap kompak, tetap kasih support yang terbaik. Terima kasih buat tim challenge YouTube aku. Kalian udah bersama-sama. Uh, pokoknya kalian luar biasa Thank you. kalian adalah tim support aku Semoga hadiahnya bisa bermanfaat Maaf aku belum bisa ngasih Sesuatu yang lebih Besar lagi Intinya aku ucapin banyak terima kasih Untuk kalian semuanya Hi. Kalian tahu kan kemarin aku ngadain giveaway akhir tahun Dan udah ketemu siapa aja pemenangnya Semoga hadiahnya bisa bermanfaat jadi aku mau kasih tahu siapa aja sih pemenangnya kalian bisa cek ya video ini guys jadi aku kan punya grup di whatsapp di WA ya, yaitu grup challenge youtube aku sebenarnya bikin grup itu dari bulan Mei dari bulan Mei hingga sekarang alhamdulillah jadi untuk mengisi waktu luang karena aku kan kadang sibuk jadi aku bikin video ketika aku upload di youtube aku sharing jadi mereka semuanya itu nonton ya. Aku <tuh> masih otomatis mereka nonton, ada challenge-challenge, ada giveaway, ada dadak. Iya, itu ada challenge dadakan, ada yang mingguan. Pokoknya alhamdulillah dari bulan Mei 2000 dari bulan Mei 2020 hingga sekarang grupnya tetap rame walaupun sempat seleksi lagi tapi banyak yang keluar juga mungkin karena ini ya, namanya nonton kan. Ada waktunya juga tapi alhamdulillah untuk anggota aku yang ini mereka tetap bertahan Makanya aku ngasih sesuatu untuk mereka Sebagai tanda makasih Pokoknya aku ucapin makasih banget ya Ini aku ucapin makasih banget untuk kalian Semoga kedepannya ada lagi ya Kalian tetap semangat Dan bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu channel youtube Fitri Helen Vlogger Thailand Oke okay guys thank you oh, Kita harus bisa manfaatkan waktu dengan baik ya Apapun kondisinya Tetap utamakan kerjaan kita Oke okay, thank you, terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Halo Halo oh guys <laughs> Aku malah sekarang ada di sini. Karena udah mau. Nah. Tadi habis bikin channel, guys. Bentar, tadi habis bikin ini ya. Tuh, no. <laughs> banget. Ini kalau sore. Kalau ramai orang jalanin. Ya. Sore guys, aku mau pulang. Eh, nah, na angin. Halo, nah, oh, jangan lupa subscribe channel youtube Putri headers